Di sini, Om Kevin menginfokan bahwa jangan sampai lupa, malam hari ini, Dedek Lesi Kejora akan kembali hadir dan tampil di acara konser LIDA 2021 Top 28 Grup 3. Persahabat ya, tentunya jam setengah 9 malam hari ini di Indosiar. Ini kejutan banget buat kita semua. Tentunya pantengin terus channel Indosiar, bahwa kita bakal dikasih vitamin bahagia kembali oleh idola kesayangan kita. Mudah-mudahan malam hari ini tampil bersama Rizky Billar, para sahabat ya. Kita tentunya menunggu kabar bahagia ini. Mudah-mudahan saja Abang Bilar bisa tampil kembali di acara konser Lida dan tentunya menemani Dedek di Kejora, persahabat ya. Dalam postingan tersebut tentunya Om Kevin di sini memberikan sebuah kalimat caption diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah pada tahu, tapi kan... Takut lupa namanya juga baru bangun tidur katanya ya hehe he, cuma hanya mengingatkan Nanti malam remote pegang masing-masing jangan sampai rebutan ya hehe he, salam kompak kata om Kevin ya Terus sudah diingatkan bahwa kita jangan lupa persahabat ya Untuk menyaksikan DDLST tampil malam hari ini di Indosiar Dalam acara konser LIDA top 28 grup 3 persahabat ya untuk ke kabar selanjutnya tentunya juga kita mendapatkan info langsung dari Bu Harsiwi Kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Bu Harsiwi lagi-lagi menginfokan Jangan sampai lupa sore hari ini persahabat ya Tasbih Ramadan Abah dan Leslar Akan kembali hadir untuk menemani tentunya ngabuburit murid kita persahabat ya Kita akan mendapatkan vitamin kejutan dan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar dan juga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, persahabat ya, bersama Ustaz Suki Al Buhuri. Tentunya kali ini penampilan Lesi sangat berbeda banget, persahabat memakai baju merah. Wow, tentunya keren dan cantik banget, persahabat ya. Tentunya jangan sampai lupa juga menyaksikan atas bihram dan abah dalamnya sah ya sore hari ini jam setengah 6 sore. Dalam pusingan busiwi tersebut juga tentunya lagi-lagi merupakan sebuah kalimat kansan yang sangat bijak. Di situ mengatakan Al-Qur'an menyebutkan maknanya memaafkan dan melupakan kesalahan, tidak lagi mengungkit kembali kesalahan yang diperbuat. Allah ingin kita membersihkan hati dari dendam dan marah kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita sudah memaafkan, maka bersihlah hati kita. Seiring akan berakhirnya bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, mari kita saling mendoakan dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain agar hidup kita semakin membawa berkah. Sore ini, Ustadz Agha Suki Albugori akan kembali hadir menemani sore kita menjelang berbuka puasa dalam kultum tasbih Ramadhan Abah dan Leslar. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Mari Memaafkan Wow bersahabat ya Pastinya bersama Kak Rizky Bilar dan Dede Lesti Kejora Tuh info yang sangat bijak banget dari Bu Harsiwi Tentunya menginfokan kepada kita semua Faraven Jangan sampai lupa Sore hari ini tentunya kita akan ditemani oleh idola kesayangan kita Dalam acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial banget Dari Kak Septi di sini Kak Sandy mengunggah sebuah postingan foto bersama si cantik Dedek Lesti yang tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga persahabat ya. Aduh, kuning merona banget nih yang dipakai tentunya dedek Lesti Kejora membuat kita semakin bahagia banget pasabatnya. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Dalam postingan yang tersebut juga tentunya ada caption yang sangat keren banget yang dituliskan oleh Kak Septi. Di situ mengatakan kagumlah akan seseorang jika marah tidak mencaci, jika mencintai akan memuliakan Wow keren banget Pak Sahabat ya Semakin bangga semakin bahagia melihatnya mudah-mudahan kita selalu mendoakan Untuk Leslar, Lesti dan Rizky Bilar diberikan kesehatan kebahagiaan sampai menuju ke Palminan dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Superposong2 di situ mengatakan dalam kolom komentar, masya Allah cantiknya Kak Septi dan Dedek best banget. Ada juga tentunya komentar lain dari akun Instagram. Eka underscore 6 disitu mengatakan Masya Allah cantik-cantik para bidadari dari syurga amin Itulah beberapa respon yang sangat positif banget para ya Yang selalu mendukung tentunya buat Leslar Kita selalu kompak selalu solid mendukung idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat nih Ini tentunya kita harus dengarkan para ya Penyampaian langsung dari Bang Raymond mengenai Rizky Bilar Tentunya ini adalah penyampaian yang sangat tentunya semakin bangga buat kita. Tentunya Bang Raymond mengungkapkan bersahabat ya kegiatan Rizky Bilar saat tentunya di acara Facebooker nih. Tentunya ini khusus Marcona pastinya bersahabat ya harus mendengarkan. Apa yang diucapkan oleh Bang Raymond yang tentunya selalu setia menemani kakak Rizky Bilar kerja di Antv, Bersahabat ya Di situ Bang Raymond mengatakan bahwa kegiatan Rizky Bilar Saat tentunya nungguin tag di Facebooker, nonton Youtube bola WA dan telepon Dedek Lesti dan baca materi sahur Itulah tentunya kegiatan Rizky Bilar saat di tag persahabat ya Tentunya kita semua semakin bangga dan bahagia Bahwa di sela, -sela tentunya istirahat Rizky Bilar Tentunya telepon Dede Elesti Kejora. Ini yang membuat kita semakin yakin Semakin tentunya kita percaya para sahabat ya Bahwa Rizky Bilar adalah tentunya laki-laki yang bertanggung jawab Mudah-mudahan tentunya bisa menjaga Dede Elesti Amin Ya robbal alamin Postingan tersebut telah di post oleh akun Instagram Sendal Putih Anuskor Bilar yang mana di sini merupakan sebuah kalimat Kembsen juga dikatakan, coba dengerin bentar aja biar kalian tahu ini dari orang yang langsung nemenin kakak kerja bukan sekedar dari katanya yang nggak lihat langsung, oke persahabat ya. Tentunya memang benar-benar Rizky Bilar adalah sosok yang tulus dan serius, persahabat ya. Kita tentunya. Yakin dan tentunya kita fokus dengan tujuan Lesti dan Rizky Bilar tentunya melangsungkan acara pernikahan sampai tentunya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki Kebahagiaan Leslar pas Sabat ya aduh makin penasaran makin gak sabar Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bang Minu, ucapkan Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.